Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pernahkan kamu mendengar kata politik identitas? Jika pernah, apakah kamu benar-benar paham dengan istilah tersebut? Dan jika belum pernah mendengarnya atau jarang sekali mendengarnya, maka dapat dipastikan kamu adalah salah satu orang yang sangat jarang atau bahkan tidak pernah menonton atau menyaksikan berita-berita seputar politik di negeri ini. Terutama, berita politik menjelang pemilihan umum. Baik pemilihanan pada tingkat daerah kabupaten kota, tingkat provinsi, maupun pada tingkat nasional. Baik itu pemilihan eksekutif maupun legislatif. Lalu, sebenarnya apa itu politik identitas? Bagaimana kronologisnya? Dalam konteks seperti apa tepatnya istilah ini dipakai dan diucapkan? Dan, apakah politik identitas merupakan sesuatu yang negatif atau positif? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan sedikitnya pertanyaan yang bisa kita ajukan sebagai upaya untuk memahami politik identitas itu sendiri. Baiklah, mari kita bedah satu persatu. Dalam beberapa waktu belakangan ini, jagat media televisi media online maupun media cetak di Indonesia, kembali diramaikan oleh wacana politik identitas. Kemunculannya seakan-akan merupakan suatu ancaman besar bagi kehidupan sosial kita. Padahal, identitas merupakan karakteristik unik yang membedakan seseorang dengan orang lain. Identitas merupakan salah satu cara pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu. Yaitu, sebagai tanda bahwa seseorang masuk atau terlibat dalam satu kelompok tertentu. Misalnya, Anda lahir dari keluarga A, tumbuh dan berkembang dalam suku atau etnis B, meyakini dan menjalankan ritual agama C, atau bahkan bagian dari organisasi masyarakat D. Semua itu merupakan identitas yang melekat dan mewarnai kehidupan sosial Anda. Secara teoritis, istilah identitas melekat pada banyak aspek, seperti identitas gender, identitas budaya, identitas agama, Identitas ideologi, identitas politik, identitas nasional, maupun berbagai identitas lainnya. Bagaimana dengan identitas politik? Baiklah untuk topik identitas politik kami akan membahasnya dalam video tersendiri. Jadi, mari kita fokus pada politik identitas. Secara sederhana, politik identitas bisa dimaknai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya. Politik identitas adalah sebuah cara berpolitik yang didasarkan pada kesamaan identitas dan mengacu kepada kepentingan kelompok identitasnya, baik yang didasarkan pada ras, agama, etnis, gender, ideologi, maupun sosial atau budaya dan identitas primordial lainnya. Politik identitas merupakan alat politik suatu kelompok identitas untuk mencapai tujuan tertentu, Baik sekedar sebagai alat untuk menunjukkan jati diri kelompok identitasnya ataupun sebagai wadah untuk memperjuangkan hak serta aspirasi anggota dan kelompoknya secara keseluruhan yang dicirikan oleh identitas yang melekat dengan kelompok tersebut. Politik identitas sesungguhnya bisa dilihat sebagai bentuk perjuangan rakyat dalam mengaktualisasikan karakteristiknya yang khas. Dalam konteks pluralitas masyarakat di Indonesia politik identitas bisa menjadi bagian dari cara untuk saling memperkaya dialektika wacana dalam kompetisi politik yang sehat. Karena bagaimanapun juga, setiap individu bisa dipastikan terkait dengan satu atau lebih kelompok identitas yang ada, dan politik identitas seharusnya dipandang sebagai suatu pengejawen tahan atas beragamnya identitas sebuah bangsa yang terdiri dari banyak suku bangsa, etnis, agama, atau identitas lainnya. Baik yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Oleh karena itu, politik identitas yang didasarkan pada identitas apapun, bukanlah suatu persoalan. Selama tidak akan membahayakan keutuhan suatu bangsa dan negara. Dalam konteks Indonesia, politik identitas tidak akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara, selama cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional tetap terjaga dan terpelihara. Lalu mengapa saat ini, ada banyak pihak yang menolak politik identitas? seakan-akan politik identitas dianggap sebagai satu ancaman. Jawaban singkatnya adalah karena gagal paham tentang apa itu politik identitas. Terutama dari sebagian elit politik negeri ini. Mari kita lanjutkan dengan pembicaraan tentang konteks seperti apa politik identitas seharusnya digunakan. Politik identitas biasanya dimanfaatkan oleh kelompok minoritas maupun marginal dalam upaya untuk melawan ketidakadilan atau ketimpangan sistem. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa contoh politik identitas, yaitu melalui gerakan sosial politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri. Yaitu antara lain, seperti gerakan Afro-Amerika yang mengklaim persamaan ras, begitu pula dengan gerakan LGBT yang menuntut legalitas same-sex mariage yang terjadi di beberapa negara barat. Adapun di Indonesia, politik identitas bisa dilihat dalam gerakan kelompok adat yang memperjuangkan hak pengelolaan tanah ulayat, bisa juga seperti gerakan gender yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Berdasarkan contoh tersebut, dapat memberikan gambaran pada kita bahwa, pertama, politik identitas memuat makna dan tujuannya masing-masing, yaitu sesuai konteks geografis, latar kultural, aspek temporal, maupun kondisi sosialnya. Kedua, Gerakan politik identitas diusung oleh kelompok yang termarginalisasi atau tidak mendapatkan hak yang setara dengan kelompok mainstream. Jadi, sebenarnya politik identitas itu memiliki ciri. Pertama, karakter politik identitas itu adalah berpihak kepada kaum minoritas yang tertindas. Kedua, politik identitas tidak mengusung agenda sempit atau partikular dari kaum minoritas tertindas dalam masyarakat dan kemudian dipertentangkan dengan agenda kelompok tertindas lain. Ketiga, Politik identitas mengkampanyekan solidaritas di semua kalangan masyarakat yang tertindas, dan keempat, politik identitas itu anti kapitalisme, imperialisme, dan patriarki. Oleh karena itu berwatak progresif. Sejauh ini, bagaimana pendapat teman-teman? Apakah politik identitas masih dianggap ancaman? Penilaian merupakan hak teman-teman sekalian. Mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Jika kita mempelajari perjalanan sejarah politik bangsa ini dan juga bangsa-bangsa lain, memperlihatkan bahwa sesungguhnya politik identitas bukanlah hal baru. Dan hal tersebut banyak ditemui di banyak negara. Yang paling dekat kita adalah negara tetangga kita, Malaysia. Jika kita mengacu pada definisi politik identitas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa partai seperti UMNO atau The United Malays National Organization atau dalam bahasa Melayu disebut Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, merupakan partai yang menerapkan politik identitas. Dan secara terang-terangan mengakui, bahwa partai tersebut mewakili kaum Melayu di Malaysia. Partai ini juga memiliki tujuan dalam melindungi tradisi Melayu sebagai budaya dan warisan negara, serta untuk menegakkan, membela, dan memperluas agama Islam di seluruh Malaysia. Hal tersebut juga berlaku pada MCA atau Malaysian Chinese Association atau Persatuan Tionghoa Malaysia yang didasarkan pada identitas etnis Tionghoa dan itu sudah berdiri sejak tahun 1949. Demikian juga dengan partai MIG atau Malaysian Indian Congress atau Kongres India Malaysia bisa juga dikatakan sebagai partai yang mempraktekkan politik identitas yang berasaskan pada etnis India. Mari kita cermati perjalanan sejarah bangsa ini pada aspek politiknya. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, organisasi dan partai politik yang menerapkan politik identitas juga turut serta berkontribusi dalam pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia. Termasuk dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, khususnya organisasi dan partai politik berbasis Islam. Tanpa bermaksud menegasikan kontribusi organisasi dan kelompok sosial politik lainnya. Berkembangnya partai Islam tidak bisa dipisahkan dari aspek historis, sosiologis dan politis bangsa Indonesia. Awal berkembangnya organisasi Islam modern, dapat kita lihat pada Serikat Dagang Islam atau SDI, yang masih bergerak di bidang ekonomi dan perdagangan, kemudian berubah menjadi Sarekat Islam yang merupakan partai Islam pertama di Indonesia, telah memberikan sumbangan dalam kehidupan politik Indonesia untuk pertama kalinya. Selain partai politik berbasis Islam, Partai berbasis Kristen dan Katolik adalah juga merupakan hal biasa dalam perpolitikan kita. Sebut saja seperti Partai Damai Sejahtera, allo, PDS, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, Partai Katolik, Partai Kristen Demokrat, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, allo, PKDI, Partai Demokrasi Kristen Nasional, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Anugerah Demokrat, Partai Kemerdekaan Rakyat dan Partai Kristen Nasional. Tentu saja jika merujuk kepada pengertian politik identitas sebagaimana yang telah disebutkan. Jadi sebenarnya, sangat sulit untuk membantah bahwa partai-partai berbasis agama tersebut tidak mempraktekkan politik identitas. Dan tentu saja hal tersebut bukanlah sesuatu yang salah atau dihindari, karena itu merupakan hal yang wajar dan biasa saja dalam kehidupan sosial, di mana setiap individu merasa lebih nyaman berada dan bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki kesamaan identitas. Apalagi dalam konteks kehidupan politik, tentu menjadi sangat wajar. Mungkin kita mendengar berita, bagaimana sebuah organisasi dengan identitas seperti kelompok LGBT, komunitas pencinta lingkungan, organisasi pembela hak perempuan, atau kelompok identitas lainnya yang berafiliasi dengan partai tertentu di berbagai negara. Di mana partai-partai ini memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok-kelompok identitas tersebut. Begitu pula sebaliknya, partai-partai mendatangi kelompok identitas tertentu, dengan menawarkan untuk menyalurkan aspirasi mereka dan tentu dengan imbalan dukungan suara. Lau mengapa persoalan politik identitas belakangan semakin mengkhawatirkan, terutama ketika antar elit politik kita yang sesungguhnya belum paham betul akan pengertian politik identitas atau setidaknya tidak memiliki pemahaman yang sama terhadap politik identitas. Mereka saling menuding bahwa pihak lawan politiknya menggunakan politik identitas dan saling merasa bahwa kelompoknya yang bersih dari politik identitas. Padahal hampir semua pihak yang menuduh pihak lain sebagai pengguna politik identitas justru tidak terlepas dari pengguna praktek politik identitas juga. Sesuai dengan pengertian politik identitas sebelumnya, mereka yang memiliki partai yang berlandaskan sekuler adalah juga mempraktekkan politik identitas yaitu identitas sekuler. Sama dengan partai yang berbasis agama, begitu pun dengan partai yang berbasis etnis dan kedaerahan serta partai politik yang berbasiskan pada identitas identitas lainnya dalam kehidupan sosial-politik suatu masyarakat. Jadi menurut kami, silakan saja partai-partai mendatangi organisasi keagamaan untuk menampung aspirasi umat atau jemaat tertentu, dan memperjuangkan kepentingan mereka, atau silakan saja mendatangi kelompok marginal untuk mencari tahu apa yang bisa diperjuangkan untuk mereka, dan silahkan saja mendatangi kelompok etnik tertentu untuk menginventarisir hak dan keinginan mereka yang perlu diperjuangkan. Silahkan partai-partai politik mendatangi komunitas perempuan untuk mendata apa saja yang mereka tuntut untuk keadilan dan kesetaraan. Serta silahkan mendatangi komunitas profesi dan berbagai kelompok identitas lainnya untuk menampung aspirasi-aspirasi mereka. Lalu, sebenarnya apa yang salah dengan politik identitas? Menurut kami, dan jika mengacu pada definisi sebelumnya, maka sebenarnya tidak ada yang salah dengan politik identitas itu. Tetapi jika diharuskan untuk menjawab sesuai dengan kondisi saat ini, maka masalahnya adalah Pertama, kurang pahamnya elit politik kita tentang apa sebenarnya politik identitas itu. Faktanya, elit politik kita bukannya mempelajari dan memahami betul konteks dari istilah tersebut. Tetapi mereka malah sibuk saling melempar tuduhan di mana mereka dalam kondisi sama-sama tidak paham. Dan itu merupakan tontonan yang lucu dan sekaligus menyedihkan. Kedua, apa yang sama-sama kita takutkan atau yang seharusnya diantisipasi oleh para politisi atau lebih tepatnya yang sebaiknya untuk dihindari adalah politisasi identitas. Itupun saja jika mereka benar-benar peduli dengan terwujudnya keharmonisan di dalam masyarakat maupun integrasi nasional dan kesejahteraan rakyat. Namun realitasnya, Mayoritas politisi negeri adalah pihak-pihak yang sangat gemar mempolitisasi identitas. Terutama politisasi terhadap identitas kelompok mayoritas. Lihatlah faktanya, tidak peduli siapa dan dari partai apapun. Ketika menjelang pemilu, baik legislatif maupun eksekutif, dari level calon bupati sampai calon presiden. Ketika pemilu kian mendekat, maka semakin rapatlah para calon tersebut dengan para kiai, para ulama, para pemuka agama, pemuka adat, mendekatkan diri dengan suku dan budaya tertentu, berkunjung dari satu pesantren ke pesantren lain. Bertemu dengan banyak ormas dan memakai atributnya. Semua itu adalah demi memperlihatkan atau demi terlihat sebagai pihak yang memiliki kesamaan atau memiliki tujuan yang sama dengan kelompok, etnis, suku, ormas, golongan, atau agama tersebut. Semata-mata untuk mendapatkan dukungan dan perolehan suara dalam ritual kontestasi politik praktis tersebut. Dan itulah masalah mendasar yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu politisasi identitas. Apa itu politisasi identitas? Semoga kami berkesempatan membahasnya pada video berikutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, klik like, dan bagikan dengan teman-teman Anda, sehingga kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe, dan ingatlah untuk mengklik lonceng notifikasi. Juga pastikan untuk memeriksa video kami yang lain. Terima kasih telah menonton. See you next time.